assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah kami sajikan video tentang cara penanganan orang yang masuk angin tapi tidak ada alat-alat canggih maka kita persiapkan adalah gelas kemudian koin atau batu dibungkus dengan tisu hmm acu mimin nih, terus daripada, itu misalnya, cah Besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, Bisa bantuan, kamu pula Eh, nak bisa Boleh Apa naik liman? Ini kamu, kamu dipilih, aduh, kan? ini mengurut alami uh. menangani masuk angin hmm. <tutuk> hmm. saya masih harus <tutuk> saya lukuh, iya sah oh. Oh. Pak, mana? Anda dapat selesai. Iya, mau? ada besok. Oh, boleh. Oh, boleh. Ajar saja. Ajar iya oh, itu ya. eh kalau orang masuk angin karena pengaruh hawa panas disedotlah angin tersebut dalam badan kemudian dengan hawa panas akan berubah menjadi air dapat cuci Iya nah, ini diurut eh nah. oh, <laughs> ini biasa banget <tik> nah <kita> eina, manik.. nah ini ini kan nanti ini ini aja lo ini Tirik mijahet tu ya, tirik mijahet tu ya, ya, ya, mereka ini ya, Ya. Ya. Perangat, ya, ah, hai, dia, hai, singaranalan, si kan pengaruh bamba. besok naik. naik. yang depan yang gembing Simpang Saya dalam Pasti namanya bukan. ada Saudara Anda berada, saya Kamu tahu aja Enggak kurang aja. naik atau dulu aja. Nata batang, iya pak ini terbuat ya aku seperti yang saat ini Makassar dan ketika perjalanan balik dari Kota Makassar menuju Udara Sultan Hasanuddin. Di oleh tingginya genangan membuat Kemarin pakai sama Saya iya, jadi catur Ah, beli. Ah. Eh. Ah, iya, ya, ya. Ya, ya, ya, saya tahu dulu, Kak. Kan Kakak terusak bantai dia iya Terusak bantai dia ke sini iya Ini dia pakai sakarung dengan impuan ini Tidak lagi Tidak lagi Tidak lagi Tidak lagi Tidak lagi Pakai sakarung Sikit-sikit Pakai sakarung Sikit-sikit